udah dimulai oh, halo. halo halo halo, selamat, halo malam. Selasa, selamat malam selamat malam selamat malam selamat hari Selasa Selasa malam waktunya ngobrolin web ngobrolin web ini uh, sebagai pengingat ya mungkin ada teman-teman yang baru kalau yang lama pasti udah tahu ini adalah acara apa ini ngobrolin web itu ada yang bisa ngobrolin. menjelaskan mungkin? Ya, Wah, kita sudah ngobrol udah, santai udah. tentang teknologi web. Hmm. Gimana, gimana, udah 19 udah... episode, nah, udah iya. 19 episode ngobrolin web nggak habis-habis, karena iya. ternyata skop uh, cakupan uh, teknologi web itu besar sekali ya. Betul bisa betul. Mana-mana -mana, gitu kan. Nggak habis-habis. Dan, Dan masih banyak juga apa bahasan-bahasan uh, yang belum kita keluarkan dan banyak juga topik-topik yang sudah di ya diberikan oleh teman-teman di rumah dan belum kita belum sempat kita bahas jadi tenang aja kita masih banyak <laughs> banyak persenjataan di rumah untuk kita bahas satu per persatu tapi juga yeah. kalau misalkan teman-teman kepikiran ada ide menarik topik apa bisa langsung ke WhatsApp ke... ngobrolin yeah. web bisa ya, juga kalau mau lihat topik-topik sebelumnya, lihat aja video-video kita yang sebelumnya. Ya. Itu kita bahasnya sudah banyak sekali, mulai dari apa tuh? font CSS, image. Island Architecture, Image, hmm. Applied Macam Event ya. Loop, Service, Service Worker. Uh, yeah. Sampai bisa, lupa apa aja. <laughs> ya, bisa komen juga di, di videonya atau di uh, yang tadi, bit.ly slash ngobrolin web. Oke? Okay? Seperti biasa, masih ditemani oleh kita bertiga, ada Eka, ada Ikhwan, dan ada saya Riza Dan malam hari ini, uh, sayangnya malam harinya kita enggak live ya. Hmm. Jadi kita rekam karena... Uh, karena... Eka enggak bisa hari Selasa, karena usahanya. satu dan lain <laughs> <malam. laughs> Tapi kita komit, kita harus... Uh, tetap harus... tetap uh, ya. tetap, rilis, tetap rilis walaupun harus... live Iya, yeah, walaupun nggak live, kita akan rilis episode ini di Selasa Malam juga, jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi, kita pantengin juga nanti komen-komennya pasti kita akan baca. Jadi, teman-teman bisa komen dan uh, mudah-mudahan kita bisa diskusikan pada saat nanti live di beberapa episode depan. Oke, okay. kita langsung aja mulai malam hari ini kita akan membahas apa nih? Kayaknya seru ya malam adalah... ini. Ya. Nah, ini salah satu request juga yang paling hmm. awal dari dari episode-episode awal nih di slidonya tuh udah ada request yeah. topik ini. Hmm. Cuma karena mostly scope-nya agak luas ya, macam-macam kita rangkum yeah. jadi satu istilah yaitu rendering method atau rendering metode meto. rendering. <laughs> itu namanya <Yeah>. doang gitu. <laughs> rendering <tuh>. itu maksud masalah apa ya? Gak tahu ya. Apa render? Cara Mem untuk menampilkan, menampilkan, menampilkan. menampilkan nah, tapi cocok di layar, menampilkan <laughs> harus di layar, ya rendering ya. tuh bisa di layar, juga kan nah itu nanti iya. kita lihat oke okay. nah oh, sebenarnya yang layar, menampilkan di layar, menampilkan di layar, menampilkan di layar, menampilkan di layar, menampilkan di Ya kan render itu bahasa iya, dari itu kali, itu, kali, itu kali itu atau arsitektur arsitektur jadi kalau misalnya sudah dibikin desainnya terus dirender, nah, di render jadi bentuk rumahnya gitu loh okay. jadi kayaknya di, diambil dari istilah itu ya ya ya ya Yaudah, kalau kita pakai render ya teknis, menampilkan isi halaman web nah kan yes. nah. Sebenarnya uh, topik yang disajikan sama salah satu penonton sama teman-teman adalah sebenarnya dia memperta mempertanyakan menanyakan tentang client SSR, side ya? rendering, hmm. uh, server Besar side no. rendering, hydration uh, dan lain-lain. Static rendering. Nah, yeah. Mungkin teman-teman juga sering bingung karena singkatan itu banyak banget ya. Ada SSR, SSG, SSG CSR, ISR. Yes, <laughs> nah, banyak ya. Dan dulu nah. banget nih salah satu apa? Salah satu hal yang paling nyebelin dulu hmm. eh, pas pertama kali belajar web dev itu kan yang ngetrend lagi SSR versus SSG. Nah, hmm. asumsi kan sama-sama depannya SS tuh, kirain sama singkatannya. Taunya SSR Bisa. dan SSG itu singkatan SS-nya mengacu ke hal yang sepenuhnya berbeda. Itu nyebelin hmm. banget sih. Satu, Ada satu lagi SSG SS. itu apa uh, sambel SS enggak, enggak. spesial sambel ya <laughs> ada juga loh di luar kota spesial sambel nah, SSG yeah, gimana, gimana? itu apa sih static site generation ya yeah, sementara SSR itu server side rendering yang gak ada kebetulan aja yep. depannya sama-sama SS sama-sama mm -hmm. SS nah, dari, mm -hmm. nah, jangan nah jangan sampai terjebak di apa cuma ngafalin atau stuck di singkatan-singkatan itu, cuma kita sekarang nih pengen lihat dari awal uh, yeah. sejarahnya jadi, rendering di web itu gimana sih sampai bisa jadi ada banyak banget gitu yang kadang definisinya dan bahkan penggunaannya overlap ya, bertumpuk-tumpuk, maksudnya bisa berubah-ubah, bisa, berubah bisa yeah. pakai beberapa cara sekaligus. Hmm. Nah, mulainya yeah, yeah, yeah. dari mana nih sekarang? Oke, okay, kita bahas tentang perjalanan web dulu aja kali ya. Jadi kan di awal itu seperti yang teman-teman tahu atau mungkin ada yang belum tahu, HTML, CSS, dan JavaScript pada dasarnya di awalnya itu adalah dokumen statis gitu ya. Isinya HTML, ada tautannya atau link atau anchor gitu kan, diklik ke dokumen kedua. Dokumen kedua di link ke dokumen ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Itu statik semuanya, nggak ada sesuatu yang berubah misalkan artikel dan lain-lain itu terus manual semuanya, diketik ya, diketik ya. artikel 1, artikel 2, artikel 3, dan seterusnya. Terus kemudian berkembang, aplikasi web berkembang, belum aplikasi web, nah, dulu sebutannya kan web page atau website. Halaman web. Halaman jadi, web. Jadi dokumen ya. ya, jadi titik dokumen. beratnya pada dokumen yang saling terhubung satu Terkait, sama lain ya. ya. Yeah, nah itu terlalu... yang tadi dibilang link, ngeklik satu link bisa pindah ke dokumen lain atau dokumen, halaman lain. Dokumen. Jadi dulu yeah. 30 tahun lalu ternyata belum ada teknologi yang seperti itu yang terbuka buat masyarakat luas. Kayak cuma dulu ya jaringan aja, jari misalnya jaringan di kampus atau institusi. Nah, cuma yeah. belum ada jaringan seperti itu untuk masyarakat luas. Nah jadi presentasinya dokumen, terus ya image, kalau kalaupun ngeklik image, imagenya image-nya dulu belum ada di dalam halaman ya, kayak cuma buka yeah. file. Mm -hmm. ya, Betul. Jadi file dokumen atau file image. Yeah. Nah, jadi bisa sudah, dibilang. Sudah ada itu juga kan, uh, standarisasi yang mereka buat itu kan makanya disebut markup language itu kan ya. Jadi dari yeah. kodenya itu disebut uh, markup ya maka itu, markup. itu hmm. makanya HTML, hypertext, Markup Language hmm. ya temannya yang lain ya ada juga XML ada juga uh, apa lagi gitu yeah. <laughs> yang lainnya yeah. um, dan markup markup language, up, markup language lainnya ya <laughs> <laughs> banyak <laughs> ya, kebetulan ya, ya. yang terkenal itu yang HTML yang itu XML, Betul itu uh, Ya ditandai dengan ada tak pembuka dan tak penutup biasanya ya, walaupun ada beberapa yang uh, self uh, closing kan, kayak image misalkan nggak perlu ditutup. Ya uh, jadi kombinasinya lah. Nah dari sana ternyata dokumen-dokumen uh, ini dikumpulin udah uh, cukup banyak. File teksnya kan? lama-lama numpuk banyak hmm. dan sulit di manage. Kalau misalnya Betul. kita uh, satu website ada 20 puluh halaman. Misalnya ada yang diganti sedikit bayangin footernya misalnya 20 harus diubah semua satu persatu yeah. Jadi uh, apa bisa dibilang awalnya sejarahnya kan dulu sepenuhnya statik uh, file-file statis biasa file statis. Nah, ini mulai. bentuknya kayak gini nih, kayak gini yeah. doang nih. Halaman web pertama nah, Oh, di dunia ini halaman ini, web gini. pertama nih. Sampai sekarang isinya. masih bisa dibuka kerennya. Iya, isinya adalah masih oh. bisa dibuka dan berfungsi. Iya, kita bisa lihat isinya ya benar-benar statis dan masih menggunakan ini apa huruf besar semua kayak orang marah-marah. Itu HTML 3 ya terakhir pakai kapital yeah. kalau nggak salah. Iya, ini ini <laughs> uh, apa marah -marah. namanya uh, bisa diklik menuju ke uh, halaman sebelumnya eh halaman uh, ini halaman berikutnya atau uh, Wey, dokumen dokumen yang kita mau. There is no talk to the World Wide Web tapi kita nggak bisa, nggak ada itu, nggak ada navigasinya. mau balik gimana? kita pakai back button. Iya. Yeah. Iya. <laughs> yeah, ini masih sederhana sekali gitu kan. Kalau misalkan nanti katakanlah kita mau update nih, mau tambahin uh, about us misalkan. Ya kita harus ketik manual, ya di text editor gitu. Nah itu adalah uh, pertama kali HTML dan mungkin CSS setelah ini ya. Jadi untuk uh, stylingnya itu diciptakan dan orang bisa langsung mengakses secara statik seperti ini, jadi nama file dan nama uh, ekstensinya yaitu HTML. Iya mm -hmm. yeah, sama yeah. kayak file image yang misalnya kita punya sekarang di file system atau file blablabla bla bla .txt, bla bla bla dot .html. Ya beneran yang disimpan di server adalah mm -hmm. file statisnya. File Karena lama-lama, gitu. karena lama-lama mm -hmm. pusing, akhirnya yeah. dibuat teknologi di server side ya. Biasanya, biasanya kan uh, diindeks dulu kan. Wah oh, si ini punya artikel ini, si itu punya artikel itu. Nah muncul layanan-layanan seperti kalau dulu Yahoo itu dia indeksing uh, si halaman web yang tersedia publik secara publik gitu kan. Nah orang capek itu lama-lama bikin in, apa lihat indeks itu kan kayak lihat buku telepon kan. Harus kita cari A sampai Z gitu kan. Yeah, iya gitu. lo pages lah. Iya ya lo pages. Okay, kita enggak. Gitu. Kayak kita LSD, apa, Unix ya. <laughs> Maksudnya yeah. dulu masih uh, mindsetnya tuh masih kayak file system banget ya. Karena yeah, sejarahnya jadi, emang statis. Iya, yeah, setelah itu baru muncul mesin pencari. Jadi orang nggak perlu cari dari A sampai Z indexing kayak gitu. Jadi mesin pencari. Nah, setelah itu baru berkembang lagi. Kebutuhan apa? Kebutuhan dokumen atau aplikasi, web? Eh, bukan aplikasi, masih halaman web ini hmm. itu butuh. Lebih Dynamis. dinamis, Iya, ya. butuh misalkan uh, saya punya arti dua artikel awalnya Terus saya menulis artikel ketiga, masa saya harus tulis manual Tambahin di navigasi, tambahin di halaman yang ini Header, tambahin footer, layout Iya, yeah. uh, header, footer dan lain-lain gitu kan yeah. Capek akhirnya uh, Kita minta kita tolong komputer lab. buat uh, rendering yeah. on the fly Tapi dulu uh, cuma bisa di server side ya Server side, jadi Demi. di server dia akan men-generate setiap ada permintaan, saya minta halaman index dong, index.html dia akan mengambil halaman index, terus dia akan men-generate hal-hal yang dinamis, misalkan artikelnya yang dua yang tadinya dua, kita akses besoknya menjadi tiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Pakai semacam parsial ya namanya dulu. Betul. Namanya ya. server, server side scripting yang paling ya. pertama itu lu server side scripting itu pakainya pa pa GUI ke komponen getway interface enggak nyaman ini udah ngalamin juga sih cuma tahu aja pa pa pro programming masih masih ada tutorialnya dong masih masih itu masih ada ya masih sampai sekarang nih masih banyak iya eh uh, biasanya Dynamic juga oh, ya, biasanya juga si server side rendering ini uh, itu dikombinasikan dengan database. Jadi kontennya atau isinya artikelnya itu disimpan ke database dan kemudian setiap ada request ke sebuah halaman maka dia akan uh, query ke, ke database, ada... diambil ya. artikelnya. Iya, digabungin apa di, ya halamannya dibuat gitu ya dalam tanda kutip ya. di render. Baru dikirimkan ke klien, gitu. Jadi isi text HTML teks yang kayak tadi kita lihat itu dibikin uh, programmatically on the fly Belah. oleh si program, si server itu. Hmm, ada for loop ada macam-macam, ada kondisi kalau ini dia warnanya merah, kalau itu warnanya hijau, dan lain-lain ya. Termasuk juga sudah mulai muncul JavaScript walaupun penggunaannya hanya untuk uh, hal-hal sederhana. Masih baru playing Seperti... site ya, legend. Iya, nampilin uh, informasi, alert, alert. Uh, form validation, dan lain-lain. Baru sampai di situ, gitu. Nah, di, Karena dulu di juga fasa. masih belum standar juga kan JavaScript ya. ya? Masih browser Betul. war JavaScript di Netscape. Belum ya. tentu sama dengan JavaScript di Internet di Explorer. Pernah pernah bahas tentang browser, browser. juga sebelumnya. Ya, ya. Dulu pernah di episode berapa ya. tahun deh. Mm -hmm. Nah, di, di di fase ini... Uh, salah satu yang populer, walaupun masih populer juga sampai sekarang, adalah uh, PHP. Ya. Ada yang tahu kepanjangan PHP? Personal homepage, uh, <laughs> awalnya sih personal homepage. Awalnya, ya. awalnya, awalnya. awalnya oh, PHP itu adalah sekarang, ya. ya sekarang, ya. Pre-hypertext processor perutku eh, oh, tidak oh. ya? <laughs> maksa sih cuma ya udahlah ini, ini kalau di website officialnya bahkan uh, p, p yang di depan udah dihilangin cuma PHP titik dua hypertext preprocessor preprocessor jadi tinggal HP iya <laughs> <laughs> <laughs> yep, uh, itu kan kan kalau yang open source open source itu kan banyak yang apa ya istilahnya ya rekursif ya bukan ya jadi uh, kayak KDE K de uh, desktop environment. k ya tetap K aja, nggak ada apa-apa gitu. <SILENCITALLS hopedolenya> Modelnya kayak gitu. Ya. Yeah. Intinya Modulnya adalah ya udahlah, ya Ya yeah. uh, Selain Paul yang mungkin kurang populer karena memang agak uh, secara developer experience kurang kurang ini ya, kurang agak susah ya kita develop di sana. Jendelanya juga rumit ya. Paul itu dibuat oleh saya, saya lupa namanya yang buat. Namun uh, landing curve-nya tinggi. Akhirnya, iya. Akhirnya yeah, sulit so traction. Sama yes. siapa ya? Oksi oh, Om siapa yang bikin PHP kok gue lupa sih? <laughs> tiba-tiba ngeble. Oh, Om Rasmus Ledoff. Nah, oh, iya, itu yang Rasmus. bikin. Ya, Om Rasmus. masih masih aktif loh sampai sekarang. Nah. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, kalau teman-teman penasaran perlu itu kayak gimana ya? Kalau mau icip-icip, tahu regex enggak? Nah, itu salah satunya. Uh. <laughs> Hasil dari per itu iya. memang Desu, sangat teman. powerful digunakan untuk uh, string atau text manipulation. Jadi memang iya. uh, apa namanya uh, spesialisasinya di sana. Jadi Salah satu untuk yang bisa ngelakukan itu. itu dia sangat low level, ya dia low level bukan sangat, dia low level. Jadi semuanya harus sebuah kayak uh, stepnya banyak untuk melakukan iya. melakukan sebuah fungsi. Makanya muncullah yang lebih high level contohnya ya. uh, PHP yang PHP. menyerupai cara codingnya si C plus plus. Iya. udah satu satu family ya. Iya. Uh, bahasa ya. ya. Pakai kurung kurawal, kurung bulat, function, kurung bulat, uh, ada parameter dan lain-lain kan. Nah PHP ini berjalan di atas web server, ya kan? Antara kalau dulu terkenalnya Apache. Apa kalau sekarang, sekarang ini sudah standar bisa. ya di Indonesia yeah. tuh banyak apa, -apa? Jadi, PHP itu bukan uh, programming language. Yeah. <laughs> scripting, mm. language. Scripting, scripting language, scripting mm. language. Yeah. Jadi dia, dia harus... butuh interpreter, dia itu interpreter. Jadi yeah. mm. apa yang jadi instruksi yang kita tulis dengan PHP akan di, harus ditransform dulu layer selanjutnya makanya ada namanya PHP handler ya. Yeah. Ya yeah. yeah. si modul PT ya, handler. modul ya. Ya, Bukan, FPM lah, jemur, atau kan? modul. Ya, ada yang merubah dari scriptingnya si PHP, yeah. interpreternya PHP ke bahasa mesin. Jadi yes. uh, apa istilahnya itu? interpreter eh, yang lebih levelnya apa? Eh, interpreter. interpreter, interpreter. Iya, <laughs> intinya uh, si PHP tidak bisa dijalankan. Maksudnya tidak bisa men uh, menjadi web server sendiri harus butuh ya. antara Apache atau engine X engine yang X. ada modul PHP-nya. Jadi dia ya. bisa mengerti PHP uh, scripting PHP-nya. Kira-kira seperti Jadi itu. Jadi PHP nggak bisa, bisa berdiri sendiri. bisa sendiri. harus dibungkus sama executable-nya. Siapa pun sekarang udah bisa kan? Nggak juga. PHP kalau nah, nggak perlu pakai. Uh, kalau dulu kan pakai sam. Uh, wow, ya, Wah. PHP, ya. PHP, PHP ada PHP, CLI-nya. Tetapi ya, kan ya. butuh executable-nya untuk menjalankan si PHP lengkusnya beda. Oh, itu untuk gitu. aja. Kita ya. install PHP nah. juga, gitu berarti ya beda -beda. di mesin kita. Yang beda -beda. jadi serta. Dengan si plus plus go atau segala macam. Sekali di compile sudah jadi executable, mau dipindahin ke mesin selama, mana? -nya. Selama asetornya sama, bisa dijalankan. ya itu bedanya ya. Iya toh. Makanya dulu, nah. ya mungkin sekarang udah enggak ya, makanya dulu kalau kita mau pakai PHP kita harus punya web servernya, harus install Apache, harus install X Ya walaupun di akhirnya kan ada SAM, awesome, ada MAMM XAMPP, MAMPP ya Iya uh. Terus juga Nah itu, itu kan PHP dengan metal ya, dengan besi lah, dengan mesin Nah terus hmm. sementara PHP dengan user, dengan browser ini kan berarti pelan-pelan mulai ada templating language ya yang kayak semacam iya. view templating language kayak handlebar dan teman-temannya. Itu yeah. siapa yang paling duluan ya? Handlebar dulu itu uh, kalau di PHP itu yang masih ingat smarty. Dulu ada namanya smarty templating language. Itu cukup terkenal. Uh, ada yang sebelum smarty. Sebelum ya smarty. ada oh, yang oh, lebih uh, nyilai. Smarty itu udah belum ya. pernah dengar smarty. <laughs> Smarty ya. templating language. Nah biasanya si PHP juga itu dikombinasin paling apa pasangan yang paling uh, ininya adalah database-nya MySQL kan? MySQL, uh, MySQL. PHP. MySQL. Sebutannya LAMP dulu ya. L, A, M, P. LAMP ya. C, MySQL, MySQL, MySQL, PHP. PHP. Karena yang kayak XAMP itu dan lain-lain udah ada MySQL juga. Jadi sekali install hmm. udah ada Apache ada PHP, ada MySQL, jadi orang ya sudah no-brainer gitu, nggak perlu install macam-macam gitu kan. Nah, itu awalnya nah. uh, si server-side rendering atau dynamic ya, web ya. itu muncul. Kita lihat patternnya dari html document dokumen aja. Dari full static hati. file hati. terus hmm, jadi server-side rendering. Tapi dulu belum, dis, istilahnya dulu ya. belum gitu ya, belum pakai SSR. Ya. Belum, belum, belum, belum. Dulu istilahnya Belum ya, disebut ya. SSR web ya, aja gitu uh, web server sama uh, ya di eksekusinya di klien ya oh. dynamic dan itu dynamic. disebutnya server side rendering jadi sekarang kan, kan sebutannya server yeah. side rendering itu sekarang kan betul html-nya di jadi koneksi ke database segala macam itu oleh server, uh, server side mm -hmm. scripting mau yeah. itu perl atau php mau itu ruby mau itu mm -hmm. apapun itu yeah. um, HTML-nya sudah sudah di udah di, diselesaikan baru, baru dikirim. dikirimkan Terus ke browser sepenuhnya dikirim ke browser jadi browser user nggak tahu sebetulnya nggak tahu apakah itu dikirim dari file statik file HTML statis kayak di awal yeah. tuh atau mm -hmm. di generate oleh suatu teknologi server side scripting kan sama aja pokoknya udah jadi teks aja pasti kirim ke yeah. browser lalu diterjemahkan Betul. jadi render jadi download oleh si browser ya. Ya selain PHP di masa ini yang cukup terkenal apa ya eh, apa ya VB, PHP sih yang paling ini ya. VB, Ruby VB. Ruby on Rails itu masuk juga ke server uh, web server server side rendering Ruby on Rails uh, frameworknya on Rails. Terus ada Python Django ada apa lagi ya ada VB, Java VB, VB. juga Vis ada Visual Basic juga. Uh, visual adalah... visual, uh, visual TV 6 TV 6 TV 6 no no no itu Sebelum bisa buat ngerendam, web juga VB. VB. Oh, VB baru tahu. bisa yeah. Oh oke, okay. tapi pakai IIS. Oh, IIS, yes. oh iya, itu web servernya di Windows ya? Iya, yeah. yeah. sebagai pengganti ja alternatif Java, dari Java, Java harus pakai Tomcat dengan Java Java pakai tomcat, Java mm -mm. Benar, benar, benar dan ada banyak yang lain ya, tentunya banyak ya. Bahkan Perl juga masih ada sampai sekarang. Jadi yang cukup terkenal itu PHP yang paling merajai terutama karena kemudahannya. Kemudian ada terus muncul setelah PHP itu muncul Ruby on Rails, muncul Python Django dan framework, framework sejenis lainnya yang uh, sederhananya cara kerjanya request dan response. Jadi si uh, kliennya melakukan request melalui web browser kemudian direspon oleh server dengan query database, page-nya uh, dinamis, dirender di server, dikirimin file HTML-nya ke klien kembali. Itu Jadi sebenarnya sederhananya. Hmm, kelihatannya yeah. sih kalau dilihat makin high level kayak yang Django, Ruby on Rails, hmm. Laravel hmm. itu kayaknya uh, setara dengan atau pola yang sama dengan meta framework-nya zaman sekarang ya kayak Next.js yeah. atau SvelteKit. Jadi kan sebetulnya Django itu pakai Python, apa? Laravel hmm. itu pakai PHP cuma yes. dikasih berbagai kemudahan kayak misalnya routing udah ada yeah. ya udah ada polanya lah tinggal isi Betul. Uh, routing terus kayak pola-pola kontrolernya gimana sampai ke view-nya gimana itu kayak memudahkan yeah. aja trennya sebenarnya berputar nanti kita omongin lagi hmm. kan jadi ini dari dari hmm. statik dinamis server kemudian orang merasa mulai merasa lambat ya Ya, Terus ribet karena, kali ya infrastrukturnya kan mesti, betul, mesti pasang Lampat gitu ya, C dan ya. lain-lain <laughs> Tapi ya sudah mulai merasa ada kebutuhan untuk uh, real Lebih time cepat. Yeah. Terutama bukan masalah cepat atau lambatnya ya Kalau, kalau server mungkin bisa dioptimasi uh, dan lain-lain Tapi kebutuhan real timenya ini yang membuat orang akhirnya berpikir Wah oh, kenapa enggak direndernya di sisi klien kalau sebelumnya kan direndernya semuanya HTML-nya dikirimin semuanya. HTML, CSS, JavaScript yang di dikompilasi atau di di apa? di uh, di generate di akan iya. di sisi ya di generate di sisi server di hasil akhirnya dikirimkan ke klien. Nah, uh -huh. terus ada yang mikir, ya udah karena si klien ini sudah cukup apa ya sudah cukup powerful Browser makin canggih, browser makin canggih. Sur, Suruh browser aja yang urus iya, <laughs> Itu siapa gitu. ya yang pertama kali punya ide kayak gitu Yang untuk ukuran <laughs> dulu kan itu kayak Eden oh. banget kan yang breakthrough Iya iya iya dulu-dulu tuh gak gitu. tau ya siapa yang memulai Tapi dulu sempat uh, awal-awal itu kalau gak salah Salah satu yang cukup populer uh, jadi bahan omongan adalah gmail kalau sebelum Gmail kan orang ngecek email itu kan refresh kan, F5 gitu kan. Ada email baru? dulu. Ada email baru nggak ya gitu kan. Harus request dulu ke server kan. Begitu Gmail itu mereka kalau nggak salah pakai Java, ada framework internalnya si Google. Ada tuh cewek Bukan eh. Bukan, bukan. Java apa gitu ya pokoknya. Semacam upload ya berarti. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, dari situ ya berkembang lagi. Uh, wah, ini apa? Uh, jadi yang dikirimkan bukan halaman web lagi melainkan data. Datanya dalam bentuk XML atau JSON. Jadi yang dikirimkan datanya aja. Saya minta data email dong. Ya udah dikirimin JSON-nya dirender di sisi klien. Ketika datanya udah didapat, ada ada subjek, ada title, ada body. Nah, akhirnya si browser lah yang mendapatkan oh. uh, ya, tanggapan di dalam browser yang iya. apa yang itu uh, mengolah itu mengkonvert jadi string apa jadi html kan sebetulnya jadi, jadi html itu. yang bisa dibaca oleh kita gitu aku baru ingat namanya GWT Google Web Toolkit. Nah Google, Google Web Toolkit masih ada Google sih sampai tools. sekarang. Iya. Google Web Toolkit. <laughs> Toolkit oh. Ya, itu cikal bakalnya. Eh, tapi nggak tahu ya, hmm. itu beneran dia yang awal tapi itu yang cukup terkenal pada saat itu yang membuat orang-orang, wah kayaknya menarik nih, bisa kita hmm. explore nih client-side rendering. Tapi, nah, tapi, tapi sebelumnya, sebelumnya Java itu punya applet. Oh iya, applet uh, Bahkan sebelum itu Flash. Ya, applet terus si IE si itu punya sendiri tuh yang, yang ActiveX. Hmm, Silverlight. ActiveX sebelum silver oh sebelum A ya sebelum aktif X jadi aktif X masih ada tuh jadi bisa diinstal aktif X nya itu yang jadi yeah, slip yeah, yeah, kena-kena yeah. hack kena vulnerability <laughs> yeah. kena virus ya ya yeah. jadi yeah, bisa yeah, install aktif yeah, X dan membuat si webnya itu menjadi lebih dinamis di lokal client yeah. lebih interaktif betul ya yeah. habis itu ada juga apa makromedia yang sekarang diambil Adobe kan Macromedia flash kan yeah. flash. flash ini lebih, lebih interaktif lagi tetapi di browser lagi. iya mm. di browser kita bisa bikin game tapi sebelum itu harus loading dulu kan loading gitu yeah. mm. dulu semua halaman web itu flash semua gitu kan ada ya, loadingnya ada loadingnya loading screen dan lain-lain gitu dia download dulu si apa swf si nya ini kan engine mm. untuk renderingnya Terus si, Tapi si... dia isolated ya, dia nggak bisa hmm. uh, apa berinteraksi sama DOM di browser kan? Betul. Cuma kayak di sandbox ya. ke tempatnya ya. dia sendiri. Nah, tapi di yang menariknya di Flash ini dia punya bahasa scripting sendiri namanya Active Script. Hmm. Yang menjadi cikal bakal JavaScript script versi 3 kalau enggak salah yang modern sekarang itu salah satunya sintaks-sintaksnya mirip sekali. Itu masih satu masih satu turunan. Nah dari interaktivitas itu akhirnya JavaScript baru mulai naik. Kalau sebelumnya yeah. JavaScript Teman -teman itu hanya kayak pembantu yang... aja. <laughs> iya, yeah. hanya sebagai pembantu aja dia cuma buat validasi form. Oh emailnya formatnya salah. Oh ini bukan number dan lain-lain gitu kan. Atau show hanya, alert. Alert. welcome to my website. Alert, <laughs> alert. apa uh, play. Uh, dulu kan nggak uh, ada format apa namanya audio jadi pakainya midi <laughs> cuman instrumen doang gitu kan nah, lama-kelamaan akhirnya si javascript nih naik nih mungkin dia melihat wah si flash ini lumayan seru ya bisa bikin interaktif gimana kalau javascript kita bikin interaktif akhirnya jadilah javascript seperti sekarang gitu yang uh, muncul bisa. bisa buat bikin Premok, request peremok. dulu masih XR ya yeah, <laughs> request yeah. ngerender sesuai hasil request lain Betul, lain. karena ya itu tadi si browser juga udah lumayan kuat, kan? Udah powerful, uh, si apa device device-nya juga udah lumayan powerful gitu kan? Udah mampu uh, melakukan rendering di si client internet, internet cepat, iya hmm. jadi uh, akhirnya jadilah ini yang disebut sebagai client side rendering. Jadi yang di... nah, cuma kan di sebetulnya screen. di, di mm -hmm. awal, terutama di awal. CSR itu kan nggak uh, mutually exclusive sama teknologi yang sebelumnya kita bahas kan ke server side yeah. yang pakai PHP atau apa, Rails atau Django atau yeah. apalah dan lain-lain WordPress, hmm. uh, apapun itu kan sebetulnya uh, di awal kebanyakan masih dirender dari uh, server side tapi buat interaktivitas selanjutnya baru pakai yang client side kan banyak, maksudnya masih banyak pola yang kayak gitu kan. Iya betul. Jadi betul. Eh, halamannya tetap dirender oleh misalnya Laravel, cuma mm -hmm. buat front end nya eh, pakai jQuery biasanya. Iya jQuery. Jadi sebetulnya nah. itu udah mulai kombinasi eh, bukan betul. murni eh, client side rendering statis juga bukan. Iya nah. iya. Ya. Terus lanjut lagi, lagi client di, side. Di, di, sebentar sebentar. Ya. Di, di apa di, di ketika di fase ini si uh, yang terkenal itu ya pasti jQuery kan jQuery hmm. uh, apalagi ya ada dojo kalau nggak salah ada ExtJS kan yang lain-lain ada ya. banyak lah ya yang paling ya. terkenal jQuery. Nah setelah itu orang berpikir ini di klien udah makin kompleks kan semua di handle di sisi klien terus akhirnya mulailah muncul Framework Framework yang mengadaptasi cara uh, web bekerja di sisi server dalam artian uh, arsitekturnya pakai model View Controller ya muncul backbone, backbone. ada Knockout JS ada Batman <laughs> ada banyak ya macam-macam ya apa Ini. Batman <laughs> <laughs> ada um, Batman Framework, belum <laughs> pernah denger? Iya, terus uh, templatingnya pakai underscore. Underscore templatingnya <laughs> ada, iya, templating lanjutnya ada, ada, ya, ada, ada underscore taste. ada handlebar, yeah. masker, ya kan? Terus uh, di fase ini juga, kalau teman-teman mungkin yang sure, ada yang JS, coffee script, iya. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Di zaman ini ada satu framework yang akan menjadi cikal bakal framework kekinian. Namanya rektif, R-A-C-K-T-I-V. Itu yang buat adalah re -series. yang akhirnya menjadi Svelte sekarang. ya. Oh. Itu dia buat di, uh, di, waktu dia bekerja di uh, sebelum di New York Times, jadi dia bekerja di uh, media juga, media online juga, nah dia bikin rektif. Habis itu dia pindah ke New York Times, akhirnya dia bikin uh, Svelte itu uh, awal ceritanya di situ. Oh, nah, dulu dia di Guardian. Guardian, The Guardian, ya. Yeah. Jadi uh, ini si framework, framework ini udah mulai merasa butuh karena semuanya dihandle oleh klien. Akhirnya muncullah state management. Uh, waktu itu belum belum terlalu terkenal ya state management ya. Kalau yang kayak pakai backbone, Node.js itu belum ada ya. Mungkin ada tapi enggak uh, udah diinclude sama si framework ini. Dan nggak nah, terlalu rumit pakai. kan karena apa ya. orientasinya dulu awalnya masih banyak server side, ekspektasinya uh, uh, state-nya itu dihandle di server lah. Betul. Jadi ini enggak uh, apa belum zamannya uh, uh, ada state management dan lain-lain dan belum zamannya tadi ngomong apa ya jadi lupa. Uh, <laughs> oh ini virtual dom belum ada tuh. Jadi semua manipulasi oh. dom langsung aja Se seperti halnya si jQuery kan dia beberapa framework juga seperti backbone itu base jQuery. Cuman sudah arsitekturnya sudah menggunakan model view controller. Model di sini ya mungkin diambil API terus habis itu kita bisa query terus di handle sama controller, view-nya ya buat nampilin. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan biasanya jadi reaktif. Reaktif hmm, itu artinya reactif. Kalau misalnya ada data yang berubah, tadinya ya, kalau pakai automatis. Anggap aja kalau kita pakai jQuery ya. Kita harus, kalau ada data yang berubah, kita harus ngedomati. Re render lagi 2 semuanya? Dua hal, dua tempat yang berbeda. Oh, iya. Yeah. Yeah, yeah. Sedangkan ya kalau Terus dia reaktif. Harus kirim, kirim event, mana tuh caranya? Iya, yeah, dia dia observe. Observe kalau datanya berubah, kayak backbone itu, model view mm -hmm. control. Kalau model data di modelnya berubah, uh, komponen yang lain, yang dari view-nya itu, rerender ulang otomatis. Iya. Yeah. Ya itu jadi MVC di MVC. Iya itu beberapa framework framework yang jadul gitu ya, yang tadi backbone ada OSJS, ada reactive, ada macam-macam gitu kan. Setelah itu mulai berkembang lagi, mulai berkembang lagi muncul yang pertama kali framework modern yang masih eksis sampai sekarang adalah angular. Itu main belum juga tuh? Angular JS Dengan, ya masih. Iya, masih angular JS ya. yang versi satu. Itu main belum kenapa? Karena dia two-way data binding. Kalau dulu kita kan manual ya. One way. Yeah. Ah, one way. Jadi si angular ini two-way data binding. Jadi ketika kita ketik, wah langsung berubah. Wah keren banget gitu. Kalau sekarang mah udah biasa aja. iya <laughs> <laughs> yeah. Kalau dulu kayaknya wah ini dulu, ini. dulu tuh kalau kita ketik sesuatu di tempat sini, di tempat sini berubah secara wow. otomatis. Hanya dengan kayak kita. kayak variable biasa gitu ya. Iya, iya, koknya simple, tetapi tempat beberapa tempat bisa berubah itu keren, gitu. itu. Karena keren kalau enggak, karena dulu, betul. karena kalau enggak kita harus handle masing-masing. Masing-masing, betul. Iya. Satu persatu, Jadi ya itu lumayan uh, menjadi milestone juga ya buat perkembangan web. Uh, itu adalah Angular satu. Dan Angular satu juga salah satu framework yang pertama kali mempopulerkan testing di sisi klien. Dia menggunakan Jasmine. Sebelum-sebelumnya tuh kayak di itu ya? susah banget, hmm. susah banget, kayak hampir nggak ada gitu. Manual, Itulah. manual testing. Manual, iya, <laughs> yeah, acceptance test, orang yang ngetest gitu kan. Nah, begitu ada Jasmine, dia bisa bikin otomatis test dan lain-lain. Akhirnya diadaptasi sampai sekarang, testing itu udah enak banget kan. Itu salah satu uh, andilnya Angular juga. Berarti itu milestone juga ya, bahwa malah, di malah. Ap apapun yang terjadi di client side di browser, itu kayak ada logiknya, ada expected inputnya gimana, outputnya gimana, mm -hmm, itu kan berarti mm -hmm. uh, kita apa web developer sadar bahwa udah geser ke, nggak geser sih, udah nyebar ke uh, selain di server, ya server tetap perlu dites, di client juga perlu dites juga. Betul, betul. Dan uh, Jasmine juga masih ada sampai sekarang dan diadaptasi oleh Jazz. Jazz itu biasanya adalah Jasmine. Uh, terus dari Angular ini baru muncul tuh yang framework framework yang sekarang seperti React, ada Vue, uh, ada. Svel. Nah, Vue juga uh, ya. Vue juga sebenarnya uh, sejarahnya menarik juga karena uh, uh, apa kabarnya si Evan You itu uh, dulu dia intern di Google. Masuk ke timnya mm. Angular, oh <laughs> ya. makanya kan dia, ang Angular satu sama ya. view. Awalnya kan mirip-mirip, ya? Ya. ya. Begitu angular dua, begitu mereka announce bahwa Angular yang kedua bakal diganti total, berubah total api nya ganti, uh, event-nya di sana Akhirnya dibikin view gitu. Kalau react itu muncul karena kebutuhan si uh, Facebook, Facebook, sebagai sosial media. Jadi datanya ya. dinamis gitu kan. Kalau tadi kan kita Facebook, uh, Facebook, data binding uh, mungkin Facebook, Facebook, ya. Facebook, awalnya Facebook, server Facebook, rendering loh. Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, pokoknya iya. masih Facebook, Facebook, masih Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Iya, ya, bahkan ya. sekarang mereka udah bikin engine PHP sendiri kan Sempat waktu itu kan PHP 56 stuck ceritanya hmm. PHP 56 agak stuck nggak ada tuh 57 kayak masih kayak pada berantem gitu Terus akhirnya pada bikin <laughs> PHP 6 Kayaknya selalu pada berantem mulu ya nggak aja pas, krip ya. PHP PHP 6 Tapi PHP 6nya kayak masih kayak nggak, nggak ada persetujuan gitu kayak enggak kompak. Akhirnya si Facebook bikin sendiri kan. PHP engine-nya dia rewrite. Enggak dari rewrite sih. Dia modifikasi. Gue lupa namanya apa. PHP engine-nya dia. Eh, hey, uh, bukan. Bukan, PHP, bukan, bukan. PHP engine-nya si Facebook itu namanya... Uh, kok gue lupa. Uh, itu dulu... Uh, agak melenceng, tapi pertama kali si Facebook punya itu yang pakai namanya Just In Time, HHVM. HHVM. Oh iya, ya, Jadi dia pakai tekniknya Hip Hop Virtual Machine. jadi pakai ya, pun namanya I. Hip Hop Virtual Machine. <laughs> tapi itu yeah. jadi cepet banget memang. Nah, fast forward, PHP 7 keluar, maka semua... Tidak ya, ada, ya. karena sudah kompak lagi. Semua hmm. udah dimasukin, uh, udah diintegrit. Oh, yeah. Polanya mirip yeah. kayak masker, ya. Jadinya betul, <laughs> kayak sejarah yeah. masker yang dulu pernah kita bahas di episode berapa? Iya, yeah. mm heeh. -hmm. Jadi, yaitu si react ini muncul karena kebutuhan uh, sosial media yang datanya dinamis sekali. Kan, dinamis uh, ada chat baru, yeah, ada like baru, ada like baru, ada fit baru, dan lain-lain gitu kan. Makanya, <coughs> si react ini muncul. Dan dia uh, mau, meng, kan dia mau mengutamakan developer experience kan. Kalau misalkan yang uh, sebelumnya menggunakan tool Data Binding ternyata itu uh, bagus uh, menarik secara developer experience tapi kabarnya uh, secara performa kurang karena dia harus apa istilahnya tuh ngecekin ini lagi kan tiap kali ada perubahan dia cek uh, semua halaman dan cek itu semua. berat gitu kan. Nah. Tapi React juga nggak mau dia kalau misalkan, eh apa? Kalau dulu kita misalkan kayak server side rendering, dia pokoknya dia berusaha untuk membuat developer experience-nya seperti server side rendering. Tapi ini di client side. Artinya apa? Artinya, misalkan kalau dulu kita mau cek email ada email baru kan kita F5 ya, refresh gitu kan? Nah, React pengen experience seperti itu. Jadi setiap ada hal yang baru kita nggak perlu ngapain tiba-tiba ada muncul itu makanya dia bikin virtual dom jadi ketika ada sesuatu yang baru sebenarnya itu uh, apa dia refresh semuanya ngerender ulang semuanya tapi yang hanya perubahannya aja itu yang dia, punya gambar, dome yang, uh, dia yeah. punya gambar dom yang dia punya gambar dom yang real yang nyata mm -hmm. terus dipindah yang... uh, terus dipindahin dulu ke tempatnya dia react ke tempatnya yes. react sendiri di dunia mm -hmm. virtualnya dia terus dicek yeah. satu persatu mana yang berubah sampai dapat gambar gambar yang baru sepenuhnya mm -hmm. terus baru di apply lagi ke dom yang asli yang nyata. Gitu. betul Karena jadi mungkin soal... dulu apa browser nah. juga masih belum terlalu uh, super browser masih belum sama ya belum seragam yeah. jadi yeah. solusinya react uh, kayak gitu uh, memudahkan hmm. buat semacam polyfill atau backwards compatibility juga karena semuanya di gambar dulu di virtual dom-nya dia kan. Ya. Yeah. Yeah. Virtual DOM ini juga salah satu milestone ya yang membuat uh, framework juga mengikuti gitu ya. Jadi makin lama paham. makin dominan javascript ya jadinya. Iya, yeah. yeah. Sampai di satu titik semuanya pada pakai javascript akhirnya website lambat, lambat semua. Website yang dikirim yeah. di awal nggak ada isinya. <laughs> Betul Shall kosongan. Lho. Uh, dia nunggu datanya nyampe, begitu datanya yeah. nyampe di render, jadi ada proses uh, si user menunggu loading pertamanya. Hampir yeah. sama seperti kejadian seperti di flash zaman dulu, harus loading dulu. Yeah. Itu kejadian di uh, client-side rendering. Walaupun tidak begitu kelihatan ya, karena mungkin koneksi internet udah bagus dan uh, yang di render juga ya mungkin text, image, dan lain-lain ya mungkin cukup oke okay lah. Masih bisa ditolerir lah, tapi untuk yang butuh performa yang bagus itu menjadi hal yang kurang menyenangkan gitu yang akhirnya ya, in, muncullah kan. solusi-solusi uh, seperti uh, server apa server side rendering yang di uh, yang kombinasi Statik. kombinasi SSD belum muncul, ya? belum yes, belum belum, satu, belum itu yang kayak pakai itu loh pre render jadi pre render hmm. uh, karena gini, masalahnya kan di SEO. Zaman itu, Google oh, yeah. Crawlboard itu belum bisa ngerender di Javascript. Bisa baca, hmm. baca HTML-nya, tetapi hmm. tidak bisa ngerender JavaScript. Bisa baca Jadi, di Javascript. Kan? Masalah, masalah ini bagi si Google. Jadi yeah. dia enggak tahu di kontennya apa. Akhirnya website-website hmm. yang pakai client-side rendering itu gimana? Solusinya, akhirnya pakai namanya pre-render dulu. Oh, Jadi iya, iya. kalau didetect kalau yang request itu bot masuk ke pre-render. Jadi di pre-render yang dikirimkan ke bot itu HTML-nya berbeda dengan HTML yang dikirimkan oleh user. Itu awalnya pre-render. Hmm. Um, baru muncul static side. Baru muncul SSG yang nah, nah itu adeknya ada. strategi pre-render ya. Sekalian Ia, aja dikirim HTML iya. yang awal yang mentah ya dikirim aja ke user juga. Karena mungkin... Kena penalti kan sebetulnya kalau SEO apa crawling uh, search engine kan sama Google dilarang kan ya kalau experience bot sama experience user terlalu beda yeah. kan sebenarnya itu kayak misleading kan yeah. mungkin ada penaltinya atau apa kali ya. Nah SSG yeah. itu dulu kayak mulai zamannya Gatsby kan. Yeah. <laughs> iya Gatsby itu yang paling terkenal juga. awalnya SSG uh, atau apa tuh sebenarnya, sebenarnya Sebelum itu udah ada. Oh, ada. Ada, ada Jekyll. Oh. Oh ya, Dickel, Dickel, Dickel betul. Ada Jekil, itu waktu Hugo banget. berarti ya temannya. Se-segenerasi. Set. Enggak. Dickel duluan. Hugo itu hmm. hampir hampir segenerasi dengan Gatsby. Gatsby hmm. terkenal karena dia di ekosistem Jawstrip. Samaria, sama hmm. Gatsby. Iya, dia nempelnya sama Rye, Graf dan lain-lain hmm. akhirnya ketemu Hugo yang bertransformasi, dengan Enggulang. ya, yang bertransformasi menjadi James yang hmm. sekarang lumayan terkenal. Karena orang kembali melihat kan, wah ini lambat. Kalau ke server ngapain bolak balik query ke database padahal um, website kita nggak terlalu dinamis. Dalam artian misalkan website pribadi nih. Artikel yeah. kita bikin artikel berapa sih, sebanyak apa sih gitu kan. Sebulan sekali juga udah bagus gitu kan. Yeah. <laughs> Kalau lagi rajin gitu kan. Jadi ngapain harus setiap ada request harus ke server dulu ke database, balik ke server baru ke klien gitu kan terlalu terlalu banyak makan resource akhirnya ya udah yang bisa jadiin statik ya di-statikin aja terus habis itu yang ininya artikelnya di-generate secara otomatis di sekali aja di-generate di -generate jadi file artikel 1.html, artikel 2.html bla dikirim balik ke server jadi prosesnya lebih cepat dan lebih aman gak ada database gak ada uh, kemungkinan di-hack karena databasenya bo uh, bobol atau gimana itu aman semuanya lebih irit, kan lebih irit juga kan biaya balik ya. ke awal kayak tadi tim Nersley lagi kembali ke dokumen <laughs> Jadi dokumen dokumen tapi... tapi itu dibuat oleh si uh, Gatsby si atau program ya. uh, walaupun itu di local server kita ya di ya kan gampangnya kita. kita bisa jalankan NPM run build nah itu ngegenerate kita push yes. udah deh terus irit biaya karena nah. apa biasanya nggak perlu bisa. server kayak gini nih kan biasanya dilakukan secara otomatis lewat CI CD. Kalau teman-teman. Yeah. Jadi oh. bukan bukan CICD, lewat CD gitu ya. Jadi pakai uh, zaman kita ini sudah ada, kita sudah ada GitHub Action tapi yang sebelumnya kan yang paling pertama dan runner-runner itu kan GitLab tuh yang awal-awal tuh. GitLab uh -huh. yang punya runner yang free. Nah, yeah. jadi biasanya kita push ke GitHub eh, ke Git repo pakai hook jalanin runner men-trigger mereka yang mereka yang jalanin yeah. npm run build gitu misalnya ya. oh biasanya pakai Travis dulu awal-awal tuh Travis CI oh, kan iya, Travis, ya, terus iya. travisnya jalan terus kemudian nge ke kayak server-server CDN yang free kayak netlify kah ke... atau S3. apa S3, oh, S3. jadi uh, ke storage lah intinya ke storage, storage ya storage. yang tidak storage. membutuhkan web server kan Maksudnya, betul. enggak butuh install web server atau terus hosting yang ada PHP. ya, ya. Jadi, jadi, jadi sudah dikirim, jadi gratis, semua itu gratis, ya, nya css-nya, HTMLnya lengkap lengkap gratis, satu, satu, satu folder kirimkan, update. Nah, itu gratis, site generation. gratis, iya. gratis, Nah gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, gratis, H1, H1 heading ya, ya. ada titlenya, ada isinya. Nah, pasti sajikan di sertai user tetap bisa dihydrate. Misalnya jumlah like-nya kan berubah tuh uh, jumlah like-nya mungkin bakal di dihydrate. Nah, di sini mulai kenal sama istilah hydrate ya. Dipanggil hmm. dari JavaScript terus di render, di render ulang. Tapi kan nggak semua kan sebetulnya. Kayak judul uh, judul blog juga kan nggak terlalu sering berubah. Isinya juga nggak terlalu sering berubah. Cuma misalnya ada komentar atau ada jumlah like baru itu yang dilakukan Ender, di client-side di, di client jadi di hybrid lagi jadi sudah static static HTML dikirimkan cuma bagian-bagian tertentu di, dihydrate. di, di generate, ya. Ya, hydrate di generate di ulang untuk request ya. data untuk diperbarui hmm, okay. ini ada sebenarnya nggak perlu maksudnya enggak nggak mesti pakai framework framework juga ya nggak perlu pakai framework kayak Gatsby CK karena saya pernah buat juga dengan WordPress. Jadi dari PHP kan WordPress PHP dan mm -hmm. server rendering. Jadi buat ngerender PHP apa? Jadi setelah konten ditulis ya kan konten ditulis itu HTML-nya di generate via PHP terus mm -hmm. PHP yang mengupload ke S3. Terus mm. file itu di serve via di serve. CDN, CDN CloudFront biasanya, ya kan? Oke, okay, oke. Okay. Itu juga bisa dan projectnya sampai sekarang masih aktif loh. <laughs> nah, <laughs> itu uh, yang nge-generate itu kayak uh, si PHP-nya gitu. Jadi nggak mesti harus pakai framework framework JavaScript. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan kalau nggak salah, Next.js yang baru-baru juga udah bisa apa? Bisa melakukan itu kan? bener nggak sih? Mm. Mm -mm. Dan sebetulnya balik lagi lama-lama uh, uh, setelah uh, apa masa bulan madura honeymoon phase sama mm. si SSG ini kan orang makin lama makin uh, developer sadar kadang ada kalanya butuh server side ya walaupun misalnya authentication atau hal-hal yeah. yang uh, pakai apa API key atau mm -hmm. pokoknya butuh Dynamic. operasi server ya bisa sih client side tapi kan uh, tetap lebih robust lah lebih lebih solid lebih enak kalau ada servernya jadi ya tetap approach yang sama cuma halamannya si HTML awalnya tadi di generate oleh server nah next.js tuh kelihatannya yang paling pertama bisa ya. hybrid bisa kombinasi. kombinasi bisa pure stat SSG, saya ya udah dikirim HTML-nya gitu aja, bisa hmm. juga uh, combine SSR itu HTML-nya okay. di oleh si uh, Next.js, remix hmm. abis itu ya yang baru uh, remix. remix bahkan pure murni server side, server side, hmm. kalau static site generasi itu kan Memang cepat, bisa di-service cuma konsnya adalah scale, Nggak bisa sulit scale ya. Uh, uh, Bayangkan sulit. aja kalau kayak publishing site, news site, New York Times yang punya jutaan uh. artikel, ya masa sekali ngerender, itu nge-generate 1 juta. berapa hari? juta artikel. Bayangin aja kalau menunya dirubah, masa ngerender 1 juta gitu ya iya betul, betul betul jadi gak bisa scaling dari sisi uh, apa generationnya kan bukan dari sisi kalau misalkan kayak S3 atau storage yang lain kan itu automatic scaling kan berapa mau storage berapa aman juta tapi, juta tapi kan harus di build aman. harus di build ya biar file-file HTML ya, yang, tadi file dan aset-asetnya banyak aset -aset dan juga. berat ya oke okay, oke okay. nah jadi, mungkin karena topiknya lumayan panjang, kita ini ya, kita recap dulu kali ya. Kita recap ya, jadi awalnya uh, muncul uh, di awal itu adalah server side rendering dulu ya, Ist walaupun dulu istilahnya enggak ada ya, dulu bukan eh, ini. Oh iya, uh, awalnya static, static domain, uh, ya, murni static, static file, murni static, murni static, murni static, murni static, murni file murni kemudian Terus static, server-side Server-side yang dinamis ya Lalu kemudian scripting, baru ke... apa, dynamic scripting language tadi ya. Iya, kita coba buka ya, ngelihat ya contohnya ya okay. di sini. Ini sih, eh, apa namanya? Ini, kalau SSR itu istilah yang dibuat setelah eh, proses apa? Setelah fase-fase eh, web server itu terkenal modern, dulu ya? kan? Ya, ini udah modern sih. Jadi eh, ini server side, kemudian muncul client side. Client set juga tadi ada fase-fasenya mulai dari yang sederhana sampai yang sudah modern seperti sekarang. Client set salah satunya adalah react misalkan. Jadi ketika kita buka kalau misalkan yang client set salah satu ciri khasnya adalah kita akan dapatkan awalnya kita akan dapatkan uh, sebuah halaman kosong. kosong karena semua di-generate di sisi klien. Seperti itu. Lalu kemudian uh, kita ke static site generation. Static rendering, ini uh, proses apa ya? Pre-render HTML. Pre-render, ya. Jadi HTML-nya, HTML CSS dan JavaScript-nya static, tapi ada proses generation-nya yang membuat dia setengah dinamis, semi-dinamis ya. Gitu. Contohnya tadi misalkan kita punya artikel, nah artikel ini di-generate supaya menjadi HTML file-file uh, static, ya. tidak melalui Uh, server dan tidak menggunakan database sama sekali gitu. Uh, pro dan cons nya teman teman bisa baca sendiri. Tadi kita juga udah bahas cukup mendalam ya untuk masing masing. Saya bisa kasih gambaran pros dan cons nya biar. Begini. Kalau okay. dokumen statik kita mulai dari server side dulu deh. Karena itu yeah. yang mungkin teman teman sekarang tuh ngerti PHP atau mm -hmm. yang dynamic itu apa sih ke bagusnya server side datanya bisa dinamis jadi real time. Uh. Apapun yang kita lihat, real-time. Cuman kelemahannya mm -hmm. adalah TTFB-nya tinggi, time to first nya tinggi, karena harus ada proses request, server yang ngambil data dari database, case, segala macam, mm -hmm. baru balik. Jadi, TTFB-nya tinggi. Kalau client Dan jangan lupa biaya. <laughs> oh, iya. Dan SEO-nya bagus, karena datanya update, karena yang dikirimnya sudah HTML, yang sudah tinggal di-render. Jadi, yeah. dari sisi bagusnya, HTML hanya tinggal perlu dirender oleh si browser. Jadi, FCP dan LCP-nya secara side performance bisa lebih baik. ya hmm. Kalau client side rendering, itu yang dikirimkan. Server kan tidak perlu ngaproses apa-apa. Dia cuma kayak kirimkan, ini HTML kosongan, ini JavaScript-nya, data. ini datanya, kirim, ya. uh, render aja nih, gitu. Jadi, TTFB-nya bagus. Cepat. Karena cepat. Jadi, nggak perlu bahkan bisa di cache oleh si CDN dengan bagus hmm. karena sudah datanya sudah ada di CDN semua yeah. jadi cepat banget. Nah tapi blocking time-nya bakal tinggi. Iya kelemahannya FCP dan LCP-nya uh, site performance ya untuk user bisa ngelihat uh, kontennya butuh waktu sampai JavaScript-nya selesai di download. Betul. Eh ya kan? uh, downside-nya SEO secara wow. SEO kurang bagus karena wow. Uh, crawler bot itu harus mendownload JavaScript yang besar dan ada crawler bot itu punya uh, budget untuk ngedownload itu. Kalau dia nggak kita keblok gara-gara itu maka konten kita nggak bisa dibaca. Hmm. Balik lagi ke static site, static site itu uh, TTFB-nya bagus karena bagus. Uh, HTML sudah di sudah di case sudah sudah jadi sudah ya, ya, siap udah disiap, tinggal kan, dikirimkan. Uh, uh, LCP-nya kalau misalnya javascript-nya nggak berat ya, asumsi nggak berat, LCP-nya bagus, jadi secara hmm. SEO juga bagus, kontennya sudah jadi semua. Yeah. Kelemahannya adalah kalau file-file-nya atau uh, publishing site yang, yang besar uh, akan akan uh, akan makan waktu untuk nge-generate ulang. Build timenya. Hmm. Uh, build jadi timenya build lama. time-nya scalability-nya kurang bagus. Dan satu sisi uh, datanya tidak real time. Karena tidak ada, bisa nah, jadi harus diselesaikan ya, lagi. Jadi nggak masuk akal untuk uh, website atau web app yang banyak konten user generated kan nggak mungkin tiap hmm. misalnya apa kayak media atau mungkin site hmm. yang usernya banyak setiap orang ngepost artikel baru generate hmm. Uang hmm. Uang semua hmm, uang itu enggak mungkin. Itu recapnya. Oke okay, oke. Okay. Jadi uh, itu pro dan cons-nya. Kalau penggunaannya, kapan kita perlu menggunakan uh, server-side, kapan kita perlu nah, website, apa web, -web biasanya, seperti apa? Biasanya bagi teman-teman itu, terus yang bagus yang mana? Mbak iya. Mas. terus saya harus pakai yang bullet, mana? Server-bullet. <laughs> <laughs> Padahal sebenarnya semua bisa bisa diakalin dalam tanda kutip ya. Misalkan contohnya, wah, static-site generator ini nggak bisa bikin, uh, mungkin kurang bagus, bukan nggak bisa ya, kurang bagus untuk uh, yang di, sifatnya dinamis. Nah, sebenarnya bisa juga misalkan nih kita bisa bikin aplikasi e-commerce dengan uh, ssg gimana caranya ya ssg nya biasa Clien terus kemudian sisanya klien side. kontennya dari mana kontennya kita pakai yang headless misalkan headless so, e apa namanya? berarti so, dikirimkan my. cuma yang dikirimkan cuma yang yang yes. di statis yang di generate shell nya doang iya shell nya doang selebihnya di generate di sisi klien dengan menggunakan javascript dia cek ke API Oh ini ada data baru Data item atau barang-barang yang mau dirender Di halaman satu yang mana munculin gitu Itu bisa Tapi secara SEO Belum tentu belum bagus tentu. Karena belum tentu. Uh, balik lagi Pre-render uh, pre Berarti server side uh, Balik lagi bolak-balik yeah. kita kan <laughs> yeah. bingung kan eh, yang mana Sebenarnya kan. gampangnya gini Kalau kita terlalu banyak ya dicoba aja dulu Maksudnya kita tetap perlu pernah nyoba semua Kita nyobain semua nih Terus kita hmm. tahu plus minusnya, gampangnya sih kalau kita terlalu banyak pakai workaround, ya. uh, ada satu titik di mana udah mending pakai server side aja. <laughs> Apa hmm. satu titik trade off nya nggak, se nggak sebanding ya. Ya udah kalau use case kayak e-commerce atau uh, dynam uh, dynamically user generated site, ada titik di mana uh, kita pakai lebih baik pakai server side rendering nah itu kan tergantung use case ya. spesifiknya buat siapa ya, cuma kalau cuma pengen nyoba, explore ya sah-sah aja semua cara dipakai, kalau menurut saya tergantung aplikasinya mau dibikin apa, kalau ya. sifatnya uh, banyak konten janganlah hmm. pakai static site ya, jangan hmm. pakai static site mau gak mau kan, atau misalnya banyak konten dan pengen kontennya diindeks oleh search engine itu syaratnya ya. Jadi jangan hmm. pakai static site karena akan makan waktu untuk build time. Kalau misalnya situsnya kecil, blog pribadi yang nulisnya sekali sebulan, ya nggak perlu juga server side Karena ada biaya kan untuk biaya server kan. Minimal, minimal beli hosting. Kalau Betul. sedangkan kalau pakai static site, yang itu minimal kita bisa ngehostingnya di github.io gratis iya betul kan? <laughs> nah cuma nah. sekarang sebetul kalau penggunanya kecil sedikit sih sebenarnya sekarang udah banyak prittier yang lumayan lah versi ya. netlify itu netlify gratis ya. ya. iya. tapi ya kalau penggunanya kecil kalau misalnya udah mulai terkenal banyak pengunjungnya ya, ya. retire-nya ya. habis ya nah, maksudnya itu kan ya. frekuensi lah ya bikin covid siapa yang bikin covid Uh, situs yang untuk menampilkan jumlah kasus COVID, mas, mas kawal COVID, madroid, madroid, ya, yeah. iya, oh, ya, yeah. uh -huh. yeah, kan awalnya bikin. oh iya, yeah, iya, yeah. uh -huh. yeah. uh, itu kan sebenarnya hanya uh, dia tampilkan itu hanya dengan static site, yeah. uh, client side rendering, jadi nggak perlu client karena area. misalnya situsnya hanya dipakai untuk kebutuhan tertentu dan kita belum tentu Uh, contohnya buat nge-tracking sesuatu yang datanya nggak mm -hmm. perlu SEO SEO amat contohnya dashboard dashboard yeah. internal yang bisa kita bikin internal uh, pakai static uh, sorry client side dan uh, datanya itu apa real time Dynamis. misalnya dinamis dinamis ya, dinam yeah, dinam real time dan uh, interaktif ya interaktif bahasanya Ya udah pakai aja client side rendering, nggak perlu mikir-mikir yang sampai mewah-mewah pakai server side rendering atau static side generation. Iya kalau internal ya ngapain. client side ya, aja, kan? ngapain nggak? Uh, atau kan. mungkin oh. kontennya emang yang harus JavaScript generated, misalnya uh, game atau apalah aplikasi yang canvas banget tuh, apa canvas heavy, uh, banyak pakai teknologi canvas, WebGL. Ya itu kan iya. toh bakal client render juga, jadi nggak perlu. Contoh terlalu anggap aja di rendering method. Anggap aja aplikasinya Figma contoh ya. Hmm. Anggap aja itu kan client side rendering kan itu? Iya. Iya, hmm. jadi ada patternnya. Jadi tapi kan Figma juga punya main side-nya kan? nah itu yang main side. Nah, itu yang uh, static aja. Ya, static SSG. aja main side-nya. Ya. Marketing site marketing site static aja SSG. biar cepat dan uh, hemat. Blok, hemat. blog Bloknya pakai server side. Pakai aja WordPress. Hmm beres kan, jadi tergantung situasi, jadi satu, yeah. satu domain pun bisa satu, banyak uh, mungkin halaman utamanya static site blognya set, uh, server site mm -hmm. uh, aplikasinya sendiri client site mm -hmm. itu kegunaannya wah, jelas ya? Sekali ya ada <laughs> lagi yang seru nih, ISR Apa kita tuh? belum bahas nih, si Apa incremental static Incre rendering incremental static rendering nah. Ini kelihatannya dipopuler, dipopulerkan sama Next.js ya kalau nggak salah. Ini ya, ISG uh, ini, bukan. ISG, iya. Uh -uh. ISG ya. Jadi, ini terobosan yang lumayan baru sebetulnya. Kalau tadi kan SSG di sekali, habis itu ya udah. Kalau misalnya ada konten baru, nge ulang semuanya. Kalau misalnya satu website punya... 300 artikel atau 300 konten harus build ulang semua 300 keseluruhan ya semua 300 halaman itu. Nah, ISG ini uh, memungkinkan bahwa nge ulang cuma halaman yang berubah aja. Nah, oh. cuma ini relatif baru sih. Relatif baru ya. Namun ada Jadi gini, ada kelemahannya, ada kelemahannya di sini kalau yang berubah betul. itu kalau yang berubah itu elemen yang ada di seluruh page Tetep di seluruh page ya, ya, mau nggak mau, mau render ulang. Contoh menu, ya, logo. Navigation gitu-gitu ya. ya, navigation. ya tetap, uh, cuma ini membantu aja sih, alternatif buat android. Ya misalnya kita belum terlalu butuh, belum selevel uh, media kayak New York Times atau Guardian. Maksudnya kita hmm. belum uh, sebesar itu. Cuma emang pengen nggak uh, nge Misalnya tetap personal site sebetulnya cuma blog pribadi aja, cuma ya misalnya kita mulai produktif lah. Tadinya pos sebulan sekali, sekarang jadi sebulan 3-4 kali. Terus kita mulai males kalau harus nungguin nge-build semua, kalau yang berubah emang cuma satu bagian, satu post. Ya, uh, misalnya yang kalau kita cuma nambah satu post kan yang perlu dirender adalah misalnya halaman index sama ya, ya. Halaman uh, posnya itu sendiri ya asumsi kita enggak so, kita nggak banyak widget atau sidebar atau apalah kita cuma okay. punya website sederhana ini kan uh, bagus buat di X sih buat developer experience-nya ya kita bisa lebih produktif bikin post baru tanpa males aduh nge-build-nya lama yes hmm. lumayan terus kalau okay. untuk server side rendering juga ini uh, apa uh, kita bisa ngakalin uh, biaya eh uh, atau beban dari server side rendering sebenarnya dia kali dengan cache kita apa um, manfaatin cache sebisa mungkin jadi yang di-serve adalah cache jadi lebih cepat juga oh ini yang di yang benar-benar dimanfaatkan oleh Remix ya kalau nggak salah ya mm -hmm. yeah. dia menggunakan Remix dan Next.js dan Next.js oke okay. uh, mereka Dimana punya kayak dengan... sintaks yang memudahkan caching oke okay. Gimana dengan uh, framework baru seperti Astro? Astro dia pakai arsitekturnya island ya? Island, island Architecture, mm -hmm. ya. Udah pernah kita bahas kan? Ini Sudah pernah kita bahas. Mungkin uh, TLDR-nya bisa dijelaskan sedikit aja. Nah, si Astro, oh island ya. Island yeah. itu ya memandang seluruh dom itu kayak apa ya, secara geografis Bagi -bagi lah. Betil. Jadi uh, uh, uh, dibagi jadi modul-modul di layar hmm. itu. Nah kan nggak okay. semua perlu, nggak semua perlu dinamik dan terus-menerus berubah. Yeah. Jadi uh, ini dianggap semua di awal statis. Bagian-bagian yang perlu dinamis, dinamis. Uh, di hydrate atau di uh, domnya diubah atau ditimpa uh, dengan JavaScript. Saat butuh. Oh, Jadi saat butuh itu okay. apa? Bisa waktu pertama kali di loading, misalnya mm. waktu suatu blog post pertama kali muncul, kita pengen tahu jumlah like-nya kan harus nampilin yeah. uh, di like yeah. berapa orang, yaitu begitu loading bisa di uh, langsung panggil. Atau bisa juga nggak usah dulu, misalnya komen kan paling bawah, kan belum yeah. masuk viewporto, belum tentu mm. user scroll sampai bawah. Jangan ngeboros, jangan bikin boros apa total booking time-nya itu. Yeah, uh, yeah. Apa, biar biar main thread JavaScript browser bisa ngerjain hal lain ya udah biarin dulu nggak usah melakukan apa-apa kalau user mulai scroll ke arah eh, ke bawah ke arah komen baru JavaScriptnya muncul dan beraksi dan eh, nge-fetching apa ngambil data komen terus nge-replace eh, domnya di browser hmm. dengan isi komentar okay. pasti Berarti bisa bisa ini... scroll sedikit jadi dia kayak hybrid scroll lagi ke bawah sedikit jadi si Si framework ini akan menentukan mana yang harus di server, sorry, yang tadi, yang bagian yang tadi. Naik atas-naik atas sedikit. Yap, stop. Nah, jadi si framework itu bisa menentukan yang mana yang perlu dirender di server, yang mm -hmm. mana perlu dirender di client. Okay. Jadi contohnya, untuk page layoutnya di render server-side rendering, blog mm -hmm. title-nya server-side rendering, blog kontennya mm -hmm. itu uh, sudah static site, ya sudah... Udah statik, dia sudah case secara statik, dan untuk beberapa uh, tempat, dia sudah di server render, cuma belum di hydrate. Hmm. Mungkin dia perlu interactivity, ya, perlu interactivity, dan hanya dihydrate saat itu muncul di viewport. Oke, okay. berarti ini sederhananya gabungan antara server side rendering dengan, dengan? side generation benar gak? Uh -uh. dan ada iya. client side dan ada, ada client, client side online. rendering juga ya yeah. yeah, pokoknya gabungan semua yang tadi yeah. kita ceritakan gitu ya ya yeah. hmm. betul menarik sekali ini ada contoh premoknya ada Marco Astro ada Elavanti yang bisa di yang dulu yang apa si kreator Angular bikin lagi apa tuh Quick dia Island juga kan ya kalau yeah. nggak salah iya atau ya yeah, yeah. quick, quick Quick Island Tulisannya gimana Quick gini ya yeah, quick kawe ika ah uh, quick uh, builder.io kalau nggak salah kan nah ini dia benar yeah. eh, iya itu gak salah dulu, ya creatornya angular bukan sih angular betul yeah, yeah, dia, dia ini kok uh, island architecture betul island ya iya yeah. dia ada tulis di sini ya dia kan yang yang diutamakan ini yang ini kan responsible ini kan Iya. Codingan. Hmm. Jadi makin lama project. makin banyak kombinasinya ya. Iya, jadi ada. <laughs> Dari semua kombinasi -kombinasi. semua pendekatan itu di ya kayak base of both worlds lah kayak dicomot mana yang bermanfaat, mana Betul. yang uh, banyak dibutuhin di mix yeah. semua. Betul. Oke, okay. nah terakhir terakhir sebelum kita apa? Sebelum kita tutup, ya, yang tadi udah ada server side, ada, ada yang lain-lain. Teman-teman bisa ke patterns.dev untuk melihat metode-metode uh, apa? Contoh-contohnya uh, sama detailnya. Rendering. Mm -hmm, sama detailnya ada, ada yang bahas macam-macam juga. Nah, ini ada, ada sesuatu yang menarik di uh, beberapa bulan belakangan. Jadi, kan tadi di awal kalau server side rendering itu ngirimin semua static site-nya yang di-generate di server ke Small kliennya, CSS, hmm. JavaScript. Ah, ya, kontennya, semua kontennya kan. Hmm. Kemudian berubah di client site itu yang dikirimkan adalah datanya. Tapi dalam uh, dengan apa ya, mengirimkannya dengan request dan response kan. Nah ini muncul muncul apa ya, muncul trend lagi yang dikirimkan itu HTML-nya, HTML, CSS dan JavaScript-nya tapi dikirimkan tidak melalui Uh, request respon yang biasa, tapi melalui oh, web socket, melalui telepati. Oh, <laughs> web socket hmm. ya yeah. Ini ada contohnya di sini, namanya Unpoly. Uh, jadi, kayak streaming gitu. No? Iya, yeah, kayak streaming. Iya, yeah, kelebihannya berarti speed dan kayak observability juga ya. Berarti betul, itu secara betul. Gak langsung kan? Dia sebenarnya di render di server, tapi dikiriminnya pakai web socket, jadi agak lebih cepat dibandingkan server side rendering. Uh, ini ada beberapa contoh, ada Unpoly. Uh, yang sifatnya lebih unopinionated, unopinionated atau hotwire, hotwire ini uh, ngumpulnya bareng si Ruby on Rails yang bikin yang dibikin oleh Basecamp kan, hotwire. Ada satu lagi, nah ini uh, dia beradanya di mana? Dia beradanya di antara server side rendering dengan uh, SPA, jadi dia ada di tengah-tengah sini. Jadi di, di secara halaman itu tetap di uh, server yang ad, yang harusnya cukup cepat kemudian uh, tapi secara interaktivitasnya bi bisa menyaingi single page application. Hmm, menarik. Iya, yeah. it's been the wire and no ini baru ya. Jadi ada oh. ada tadi Hotwire. kok nggak salah Laravel juga ada namanya apa ya? Live Wire kalau nggak salah. Ada nggak sini? Napa mirip-mirip namanya? Iya. Live ya, Wire developer itu ya. kayak ini kayak aplikasi apa zaman dulu Live Wire. Nah ini Hot Wire. Kalau teman-teman uh, tertarik uh, ini uh, apa implementasinya di mana? Uh, kalau nggak salah, hey.com itu email kliennya si uh, Basecamp uh -huh. itu menggunakan e... Hot Wire. Iya. Eh uh, dia menggunakan frameworknya namanya Stimulus, framework JavaScriptnya. Kemudian ada jenggo juga ada, Shock Puppet. Kemudian, untuk Phoenix, elixir ada namanya. Live, View. Lalu... itu semua pakai, oh, pakai Websocket, Nice, pakai Websocket. socket. Nah, live ini live bukan, HTML. bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, betul. Bukan, LiveWire. Live yes, ada oh. juga. Dan Bukan, yang Bukan, uh, ini yang sifatnya unopinionated ya. Jadi framework Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Oh, itu oh, kayaknya sering, oh, yes. sering Htmx. disebut, ya. sering disebut, sering disebut ya, HTML. Ya. Ya, ya. nah, itu uh, trennya ke arah sana. Kita nggak tahu ya uh, yang mana yang lebih populer nantinya, tapi ini alternatif aja. Karena kalau di software uh, renderingnya pasti cepat, tapi proses kirim ke http-nya lambat, kurang bisa interaktif. Kalau misalkan kayak di klik kayak gini ya, retweet atau like gitu kan, uh, apa namanya? eh uh, bisa kan kalau di server kan harus refresh kan gitu. Nah, hmm. ini di tengah-tengahnya. Jadi dia tetap bisa update tapi tinggal kalian pakai web socket terus yeah. meringankan kerja apa? Uh, JavaScript engine di browser karena enggak harus betul. parsing apa-apa ya. muncul betul, dikirim udah di jadi HTML. Iya, yeah. jadi yang yang <laughs> okay. kerja beratnya tetap Makin server. Oke. banyak ide aneh-aneh orang. <laughs> yang bikin uh, Kenapa web ini. Ya, kenapa WebSocket kenapa enggak HTTP? HTTP kan dia request response kan. Harus ada uh, proses uh, refreshnya gitu kan. Kalau WebSocket dia kan kebuka terus uh, koneksinya kan. Iya. Jadi ketika ada update ya udah dia bisa bisa komunikasi lagi gitu. Kalau kalau HTTP kan dia begitu request, response udah nyampe, udah dia putuskan koneksinya kan. Kalau kita mau request kalau yang mau baru kita ya harus connect lagi dari ya. Jadi ini adanya di tengah-tengah gitu. Jadi ya sebagai alternatif juga selain pattern-pattern yang kita pelajari tadi. Mungkin di sini lebih ke streaming server set kali ya? Masuknya ya? Iya. Benar nggak sih? Namun ada ada kekurangannya. Ada kekurangannya sih dengan WebSocket. Artinya uh, servernya harus kuat karena betul uh, WebSocket itu harus keep alive. Iya, dia buka terus ininya jaringannya. Iya. Apa uh, koneksinya ya? Koneksinya. Dan kalau nggak bisa pakai CDN ya, rata-rata CDN yeah. itu nggak bisa, sit. contohnya kalau CloudFront itu nggak bisa yeah. nggak bisa keep alive. Uh, yeah. Jadi harus connect langsung ke load balancer. Nah, jadi load balancer teman-teman harus kuat. Yeah. <laughs> Karena orang gini. Uh, intinya orang infran-nya jago ya. Yeah, kalau nggak, bisa apa, nggak sengaja ngedidos itu sendiri. <laughs> apa istilahnya, rawan, kayak. Rawan, uh, uh, kan apa satu, tunggu. satu. In. Kan koneknya kan tetap lewat load balancer. Nah load balancernya itu harus kayak punya bandwidth yang besar. Karena harus bisa hmm. simultaneous user kan depends ya. Tergantung oh, iya. apa banyak. Ben Jadi kalau webshopnya semua yang dibuka hmm. ya harus kuat. Iya <laughs> iya iya. Ya. Tapi ya memang cepet sih. Iya. Dari sisi klien juga lebih ringan kan. Karena yang uh, bertugas melakukan rendering itu adalah pekerjaan yang paling berat. Itu di sisi server kan. Jadi klien tidak ya. terlalu diberatkan untuk... Uh, renderingnya, ya, gitu. Oke, okay. kita sudah satu jam lebih. Ada ya, oh. lagi yang mau didiskusikan? Nggak, Tidak udah. ada. Sudah cukup? Oke. Okay. Kalau gitu, uh, untuk episode kita malam hari ini, yang tadinya kita bingung mau ngomong apa, ternyata panjang juga ya. Ternyata tetap <laughs> jam juga, tetap ya. Tetap si jam juga ya, emang luar biasa ya obrolan kita sampai uh, kemana-mana ya jadi uh, itu dia uh, apa pembahasan tentang berbagai metode untuk melakukan rendering mulai dari uh, static, server klien dan kombinasi-kombinasi yang lainnya gitu dan ada banyak lagi apa uh, kedepannya juga pasti akan berkembang terus jadi uh, untuk itu sekian dulu aja untuk episode kita episode ke 19 tentang uh, metode rendering buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mau diskusi topik tertentu bisa ke bit.ly/ngobrolinweb, gitu ya. Terima kasih buat atensinya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan. Selamat malam, dadah.